kar hai sahabatku seperti yang ada harapkan tentu pengen menukarkan uang baru sebagai nasabah Bank BCA. Nah, pada video ini saya akan berbagi informasi dan pengalaman pribadi yang sudah tiga tahun mengambil uang baru dan berhasil. Ya, ini kadang-kadang masalah kita kita memang kurang informasi bahkan tidak tahu. Gimana sih tipsnya biar kita berhasil mengambil uang baru sebagai nasabah Bank BCA? Kemudian syaratnya apa aja dan hari tanggal yang baik kapan, Bang? Dan apakah bisa diwakilkan akan kita kupas pada video ini. Biar Anda berhasil seperti yang saya harapkan. Yang sudah saya alami pada video Oh iya, di sini juga ada video. Uh, pada video ini kita bawa sebuah dana kaget atau uang kaget istilahnya ya. Silahkan cek aja di, nanti di deskripsi video. Untuk mendapatkan uang kaget setiap hari di sini. Dan nanti di hari video ada juga THR buat Anda. THR spesial di bulan puasa ini sahabatku. Tapi syaratnya juga nanti ada syarat-syarat di video. Baik sahabatku, like, subscribe, dan komen ya. Itu syaratnya. Like, subscribe, atau komen. Langsung kita kasih buat Anda nanti di video dan syaratnya. Oke, kemudian pertama, kita bahas langsung. Tadi sudah saya ngambil, ini ada pecahan Rp20.000 Ada juga pecahan 75, sudah saya pakai ini baru semua teman-teman. Ada pecahan rp ribu juga, ada rp ribu rupiah. 10000 juga. Pertama syaratnya, nah syaratnya teman-teman ketika mau ngambil sebagai nasabah bank BCA, itu tentu Anda harus memiliki bukunya. Nah ini buku tahapan BCA yang sama dengan saya, silakan komen ya. Tahapan BCA sahabatku. Masa bayang bayang ya. <laughs> Oke, ini pertama siapin bukunya. Kemudian teman-teman ATM ya. ATM-nya teman-teman harus persiapkan nih. Ini ATM-nya teman-teman ya. Nah, ini dibawa. Kemudian teman-teman bawa KTP juga. KTP juga dibawa ya. Nah, ini yang harus teman-teman eksekusi. Yang tiga hal ini harus teman-teman eksekusi dan bawa. Ini syarat dan wajib. Dan ini wajib dibawa. Yang tiga poin penting ini. Ya, percuma tabungan Anda di BCA Mobile Banking banyak, tapi kalau ndak punya ini, ndak akan bisa menukarkan uang baru di CS Bank BCA. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kapan nih waktu terbaiknya bang? Hari apa dan tanggal berapa biasanya? Baik sahabatku, waktu terbaik atau hari apa kita mengambil itu di Bank BCA? Itu silakan jangan datang di Hamin 7 Lebaran, Hamin 7, uh, Hamin 10 Lebaran, itu tidak akan dapat sahabatku. Karena susah, karena di sana sudah habis, sudah habis semua yang diambil sama orang. Nah, jadi silakan datang di 15 Ramadhan, 16 Ramadhan itu datang. Biasanya uang barunya langsung datang karena BI itu uh, membagi kepada seluruh nasabah, seluruh bank ya bank konvensional atau bank BUMN itu biasanya di 15 hari Ramadhan. Silakan ngambil di situ. Kemudian saya ini sibuk Bang atau saya sakit, bisa diwakilkan sama keluarga atau sahabat saya? Jawabannya bisa. Asal Anda bikin kartu bermaterai, kemudian teman-teman jangan lupa juga untuk apa namanya, apa bermaterai yaitu surat kuasa. Maksud saya, ya, surat kuasa itu, surat kuasa, surat kuasa itu harus Anda bawa. Serahkan ke dia, nah, maka itu dijamin bisa. Kemudian yang kita ambil itu, apakah kita bawa uang? Itu yang kita tukarkan. Nah, jadi, istilahnya, menukarkan ini adalah uang yang sudah ada di rekening BCA kita. Itu yang kita sampaikan, saya mau kebutuhan untuk THR sahabatku sehingga berhasil seperti itu. Bagi sahabatku, itu informasinya ya. semoga bermanfaat. Silahkan buat Anda, jangan lupa subscribe-nya, like, komen, dan share video ini. Biar mendapatkan hadiah dari kami, cukup subscribe, like, komen, dan kami kasih. Dan kaget setiap hari sudah kami siapin di link deskripsi video ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.